Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat malam kembali di TV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky pilar Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya menemani santai malam kalian saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan kabar spesial dan kabar menarik dari Lesti dan Bilar tentu di kabar pertama kita mendapatkan kabar spesial bahagia dari 3D Entertainment per saya Masya Allah banget ya Di sini 3D Entertainment Mengunggah foto Bunda Lesti ke Jiora Dan ada sebuah ucapan terima kasih Untuk 10 juta viewers Musik video Sekali seumur hidup Kongrat ya untuk Bunda Lesti Berkat kekompakan Dan kesulitan dari Leslar Lovers Lesti Lovers dan B Lovers Masya Allah Mudah-mudahan semakin solid terus untuk mendukung karya-karya terbaik Bunda Lesti maupun Papa Bilar Congratulations untuk Bunda Lesti, single terbarunya tembus di angka 10 juta viewers Kurang dari dua minggu, ya, sudah tembus di angka 10 juta dan masih trending satu untuk music Inilah kebanggaan untuk warga konol semuanya kita simak juga di kalimat caption panjang yang dituliskan oleh akun 3D Entertainment. Di situ dikatakan, wah, terharu banget, kurang dari dua minggu, musik video sekali seumur hidup. Lesti Kejora mencapai 10 juta lebih viewers. Terima kasih untuk seluruh fans setia Lesti, untuk semua pencinta dangdut dan tentunya penikmat lagu sekali seumur hidup. Pencapaian ini pun akan menjadi sejarah dalam perjalanan 8 tahun Lesti berkarir. Yuk, tonton lagi musik videonya dan pakai lagunya sebagai song favorit di reels kamu. Tuh, persahabat. Inilah kebahagiaan, kebanggaan yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ya, Bunda Lesti kejualan terus berkarya dan selalu memberikan karya terbaik. Pastinya, amin. Kemudian juga persahabatnya ada momen spesial yang kita dapatkan sore tadi. Abang El, Bunda Lesti, dan Papa Bilar beserta Kak Grita Agatha juga persahabat ya. Inil lagi makan soto di pinggir jalan. Wah, masya Allah banget ya Abang Fatih selalu bikin salfok. Lagi makan soto bareng Bunda ya, masya Allah sehat selalu untuk Abang El mudah kebahagiaan selalu menyelimuti keluarga Leslar dan kita semuanya amin kita lihat juga persahabat ya mama spesial saat Greta Agatha Papa Bilar, Bunda Lesti dan Sri Dev persahabat ya ini ke tempat penjual Soto, Wah, wow, seru banget ya dan kita lihat tuh Bunda Lesti lagi gendong Abang L ini kebahagiaan juga untuk kita semuanya Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar si Kalimat caption pun dituliskan Mimin seumuran abang belum bisa jadiin orang bang Yang ada kayaknya mimin sering ngerebut makanan orang deh katanya Tuh aduh cute banget ya <laughs> Kita lihat juga di kalimat komentar yang diberikan Dari akun instagram Rana ginting Nah mengatakan Dulu pas kesini abang masih moyoi, eh sekarang udah bisa traktir orang katanya tuh, wow ternyata abang el traktir kak Greta Agatha dan kak Sri Devia ya. dan kita lihat juga bersahabat ya ke komentar selanjutnya dari akun Instagram Nanazumi Zumi Anus mengatakan. Ayang onti juga mau makan soto bareng abang, aduh Masya Allah banget ya, pasti semuanya pengen banget nih makan bareng dengan abang El, yang sangat lucu dan menggemaskan. Doakan saja yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Berikutnya, disimak juga bersahabat ya, semakin membuat kita penasaran dengan kejutan apakah yang akan disuguhkan oleh Kak Greta Agata, Sri Dew dan Leslar ini sih tentunya kejutan yang semakin membuat kita penasaran ya doakan saja mudah-mudahan semuanya lancar semuanya diberikan kesuksesan dan di sini juga ada sebuah pertanyaan mau bahas apa nih kira-kira katanya tuh wow makin penasaran kira-kira mereka bahas apa nih para sahabat ya tetap kita sambungnya dengan Abang Fati yang ingin Minum es persahabat ya Saat bundelasi tuang es di gelas BBL tentunya aktif banget tuh Pengen ikutan Pokoknya bahagia sekali Melihat aktifnya BBL Dan kita lihat juga persahabat di kolom komentar Banyak tanggapan dan juga respon yang diberikan Dari akun Al-Khalifi mengatakan Masya Allah seperti biasa Abang Mupeng lihat liat ST segera kayaknya Ah katanya tuh <laughs> Seger katanya tuh bersahabat ya Dan kita lihat juga komentar berikutnya dari akun Dedali 960 Akhirnya Gerita bisa collab bareng Lazzler Ditunggu Tuh ditunggu banget ya collabnya Antara Lazzler dan Greta Agatha Pastinya bakal ada kejutan spesial Bahagia yang kita dapatkan selanjutnya kita simak juga persahabat ya ini potret nih kebersamaan antara Grita Agata Rizky Bilar, Lesti Abang El dan Sri Dev masya allah banget ya ditunggu banget nih vlognya pasti seru deh ya. pastinya bakal asik banget dan selanjutnya juga persahabat ya di sini ada tentunya kabar yang membuat kita semakin geram juga nih persahabat ya lagi-lagi Markona netizen ubur-ubur selalu mencari celah. Untuk memfitnah, untuk menjatuhkan idola kesayangan kita kali ini dipostingkan Bilar Edit Yang mengunggah ada dua akun Satu orang, tapi akunnya ini ada dua nih persahabat ya Kita mendapatkan gambar bahwa akun ini selalu memfitnah Papa Bilar Di sini juga ada sebuah kalimat Ini akun ada masalah apa ya sama gua? Iri sama gua apa gimana? akun sampah macam lu udah ketebak satu orang banyak akun ketikan aja udah sama begonya jangan keterlaluan gitu ah malu katanya tuh ya segala ngetek-ngetek gua katanya tuh di tag akun bilar edit di postingan ini kita lihat aja akun yang mau fitnah Papa Bilar persahabat ya di sini postingannya ada postingan Papa Bilar Bunda Lesi dan Gerita Agata di di story-nya, geritahgata nih persahabatnya, tetapi kita semakin geram dengan kalimat yang dituliskan oleh salah satu akun netizen ini. Di situ dikatakan kalimatnya, lesti dicuekin bahkan ditinggal sendiri, padahal lagi gendong anaknya si Rizky Bilar, katanya tuh. Ini yang punya akun persahabatnya, ini kasian banget. Pasti dia korban diselenggahi suaminya atau dia ditisang setan untuk merusak rumah tangga orang tuh kalimat komentar dari susu ultramik bersahabat ya masalah bunda lesi kejora yang berada di belakang Papa bilar itu disebut-sebut bahwa bunda lesi kejora dicuekin oleh Papa bilar inilah yang selalu membuat kita semakin geram kepada netizen, selalu mencari celah untuk menjatuhkan idola kesayangan kita, sebagai fans sejati tetap kita harus optimis tetap Semangat kompak dan solid mendukung yang terbaik buat Leslar. Doakan selalu, mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kita masih menunggu kabar dan cidukan terbaru berikutnya malam hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia seputar Leslar tentunya.